jep burung Kita ambil, lihat burungnya Burung apa itu? Warnanya apa burungnya? Burungnya warna apa? Oh, putih hmm? Burung apa Buti? itu? Berpah. Mau kemana? Dondok hati Mau duduk mau lihat apa? Temu. Itu moon. Itu. Itu ada ikan. Itu ada ikan. Itu ada ikan. Goyang-goyang semua. Siapa? kendil datu itu itu Ada Di mana? Itu Oh iya di tempat rawa ya. Ngejer kecil. -kecil. Itu. Yang besar ada di mana? Di gitu. Di sana ya, yang tadi kasih makan ya. Iya. Gitu. Hmm, Besar-besar banget. Banyak. Ayo, tiyap cu. Di apa ini? Ayo, cu. Oh, iya, berbentuk lebih. Ada kapal-kapalnya di sebelah mana? Coba sih lihat ayo sana. Lihat kapal? Ada apa aja kapalnya? Ada apa aja kapal yang? Anjing laut ini loh Hah? Itu anjing laut ada bolanya Dilihat, iya Ada berapa? Ada berapa? Berapa? Banyak Banyak Oh iya, ban. buat mainan ya? Warnanya apa Ibu? Yang satu Hah? ada ikan, itu ada cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu, cuci tangan ya. Saya cuci tangan yang itu oke, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Aduh. Boy ya pintar harus cuci tangan ya. Sudah matiin. Kita lihat mainan apa ini? Kereta. Hmm? Ayo kita ke sana. Ayo. hanya kosong main itu. mainan itu pemainan main di bola iya ya coba tanya ya nggak main ya main kita masuk apa ke sana main main yuk kita main Ayo kita tanya turut handi bola woi apa Gus lewatnya dari sini Ya. Yeah. Ini yang mana? Komplok. Ada. Ada. Ada. data kursi uh, Dadah, dadah Dadah, dadah Dadah da -da. da -da.